Lagi di channel Tribulyo. Kali ini kita akan mengreview mod Isuzu Gigagas. Oke okay guys, kita lihat interiornya guys Oke okay guys, ini dia ya guys, interiornya guys Ada tanda bensin, lampu jauh, lampu dekat, sen kanan, sen kiri, hazard, brake Dan di situ ada GPS Coba kita lihat di kiri, gak ada apa-apa Oke okay guys, coba kita lihat hazard ya guys Guys yang depan nggak ada guys, huh? ada ya samping loh, samping ada, zatnya belakang belakang juga nggak ada guys. Oh come on man. Cuma samping doang. Nanti yeah. kalau oh, labu, Oh ini labu dekat, di labu jauh sama aja. Kalau di belakang, labu dekat, labu jauh, sama aja juga. Kalau di atas ada kah? Oh ada guys. Di atas ada ya guys Nah, di atas juga ada, ada warna putih-putih Oke okay guys, coba kita lihat animasi ke kesatu guys Oh, animasi ke kesatu, dia buka yang belakang guys Buat naikin Dia bisa dinaikin mobil gak? Nih? Gak tau juga okay guys, coba kita lihat animasi kedua Oh, animasi kedua kepala yang ketekuk guys Nah, ketekuk Ah, ya guys. Oke, okay guys. kita lihat tadi masih ketiga. Oh, animasi masih ketiga dia buka jendela ya, guys. Tutup, tutup. buka. Tutup. buka. Oh, lihat dari interiornya. Begini, guys. Tutup, buka. Oke, okay. ke kiri tutup buka. Oh, bagusnya dibuka aja ya, guys. Oke, okay guys. Coba kita langsung aja ke varian berikutnya guys Oke okay Guys sudah ke varian keduanya guys varian kedua dia memakai terpal guys dan di varian yang pertama dia kosong guys Oke okay Guys Coba kita lihat interiornya guys okay guys ini dia interiornya masih sama ya guys tetap sama Oke okay Guys kita lihat animasi ke-1 Oh animasi ke satu, beda guys. Dan ternyata dia bawa beras guys. Huh? Eh beras kan? Iya guys, dia bawa beras guys. yang animasi ke satu, dia buka. Yang belakang agak beda. Ada yang ke bawah, ada yang juga yang ke samping guys. Oke hey guys, yang kita lihat animasi ke dua. Oh, animasi dua, dia ketekuk, guys. Nih, hey, guys, coba kita lihat animasi ketiga. Oh, karena beda lagi ya, guys. Animasinya, guys, terpalnya hilang, guys. Jadi kosong, ternyata dia bawa sesuatu yang sangat banyak banget, guys. Usah dihitung, guys. Oke, okay. coba kita lihat pintu. Oh, kalau pintu dia buka Dua-duanya ya, guys Wakpernya ada tiga dong, guys Lihatkan, Wakpernya ada tiga, guys Dan dia barengan juga, guys Oke, okay, guys, coba kita lihat ya Dan di depan juga kakak ada hazard Oke okay. Ada ya, guys Kemana Yang di kiri samping aja Samping kiri sama samping kanan Oke, okay, coba kita lihat lampu yang depan, dan lampu dekat, dan lampu jauh sama Oke okay guys, coba kita test drive guys. Sebelum kita jalan jangan lupa subscribe, nyalain loncengnya guys. Ayo kita jalan. Kita lihat kecepatannya sampai berapa. Suspensinya enak atau tidak? Oh, enak. Suspensinya remnya juga enak. Oh guys, ternyata, kalau dibel dibelokin, yang belok ya dua ya guys. Aduh, awas jatuh ke jurang. Ayo hey, kita jalan lagi guys. Kita lihat kecepatannya sampai berapa dan apakah ini bisa tahan menanjak lawi. Kita lihat saja guys. Oke, okay, sudah 50 lebih. Kok gak mau nambah? Ya, kok malah berkurang Nah, tapi bisa dah sembilan lebih Apakah gak mau nambah-nambah ya guys Oke, okay, kita di interiornya aja Rata dia juga kelap-kelip Hazard Lampu juga Ada ini ya Break Oke, okay, kita lihat, guys, kecepatannya sampai berapa. Variasi pertama itu beda ya, guys. Animasi. Variasi kedua, animasi ya, beda ke satu, guys. Alas. Kita jalan lagi. Oke okay guys, kita coba tanjakan si Jolawe apakah bisa? Kita di sini balap aja bis. Kita nah, dan di ya juga gak kelihatan spion kirinya guys. Aduh, apa ini? Aduh kenapa? Aduh, kita tanjak. Bisa gak? Bisa gak? Aduh aduh, guys. Guys, uh. aduh, nabrak berapa tuh? Ya, yeah, pun ditabrak dong, apa mobil bang <laughs> Tuh, bisa gak? Bisa gak? Kita nanjak lagi, guys. Ini truk nanjak. Oke, oke, bisa, guys. Keren banget. Oh, ternyata sudah 70 lebih saja. Tadi nah, sini, belok, belok, belok, belok, ya, Oke okay, masih 70 lebih. Oke, okay, udah 80 lebih guys. Udah 80 lebih. Kita lihat apakah awas, di situ adanya motor. Nah, ini lagi guys. ini kenapa belok kan ada tiba-tiba tuh guys padahal aku disini oke okay, guys mungkin cukup sian dulu video kita kali ini di sini hari ini ada dua dan animasinya juga beda-beda ya guys kalau kalian mau Mau tampil kenaniki linknya ada di deskripsi guys jangan lupa like komen dan share ke tempat-tempat kalian semua dadah.